Salam sejahtera Kandungan video ini adalah berdasarkan kepada Jump Coding untuk asas sains komputer Tingkatan 1, 2 dan 3 Dan buku ini ditulis oleh Eleanor Che Unit 2 Banner Dalam video ini kita akan pelajari Tentang cara masukkan Navigation bar dan Cara masukkan banner Mari buka file index.php semula dan pastikan juga style sheet ini tidak berubah. Langkah yang pertama yang kita perlu buat ialah padam kandungan h1 dan juga kandungan kandungan link dan kandungan image. Kita masukkan koding. Penggunaan ul ini adalah untuk mencipta satu senarai. Senarai yang kita perlu gunakan. Pastu kita masukkan li. Fungsi li adalah list. Dan untuk list tersebut, kita mempunyai satu perkataan iaitu home iaitu home dan home tersebut mempunyai hubungan kepada simbol hashtag sekarang ni kita tidak tahu lagi di mana kita nak tekan tentang home maka kita letak hashtag ataupun kadang kala bagi page yang sama kita tidak perlukan satu link maka kita letakkan simbol hashtag kita boleh simpan fail tersebut dan buka browser tengok hasil dia refresh browser kita akan nampak perkataan home yang mempunyai fungsi link balik kepada coding Masukkan koding-koding yang seterusnya seperti dalam muka surat 32 dalam buku. Simpan fail tersebut. Balik ke browser. Refresh browser. Anda akan nampak empat perkataan tersebut. Dan semua perkataan ini adalah warna biru dengan underline. Okay, mempunyai garis di bawah setiap pekatan karena kita menggunakan fungsi a href refer seterusnya pergi ke stylesheet.css buang semua h1 image dan p coding tersebut buang kita masukkan coding untuk body. Coba kita lihat save simpan file ini dan coba kita lihat apakah hasil dia. Anda akan dapati tulisan di sini tukar ikut kepada font family. Dan kita mempunyai coding untuk margin dan padding yang kosong. Jadi, apakah maksud kosong untuk margin dan kosong untuk padding coba tengok muka surat 33 coba tengok muka surat 33 margin ialah jarak antara kotak dengan elemen yang bersebelahan manakala padding adalah jarak dalam kotak dengan elemen tertentu Okay, itu yang ditunjukkan perbezaan di antara margin dan padding. Kita lihat kita boleh lihat dalam tabu3 school juga. Margin kita dah tengok apa yang dimaksudkan dengan padding. Ini adalah contoh padding. Kotak dan elemen dia, elemen dalaman, maka padding di sini adalah 70px antara satu sama lain. Tetapi, jikalau kita gunakan margin, margin adalah di luar kotak tersebut. Oke, okay, jangan confuse, jangan keliru. seterusnya balik ke dalam kepada fail CSS. Cuba masukkan coding tersebut. Simpan fail tersebut dan kita lihat apakah hasil dia. Tutup file CSS. Patch CSS, sorry. Lepas tu kita refresh. Kita akan dapati Perkataan tadi, ataupun list tadi, telah bergerak ke bahagian tengah. Center. Text align center. Color code. Untuk mengetahui sesuatu warna. Okay, boleh gunakan HTML color picker. ataupun color code chart kita boleh pilih warna di sini jadi jika laolah warna tersebut adalah 555 apakah maksud warna tersebut oh. adalah warna grey oh maaf coding silap okey hashtag gunakan hashtag kita lihat lagi sekali hasil dia adalah hashtag maka kita boleh gunakan rapid tables ataupun w3 school color picker untuk pilih warna yang anda perlukan dan warna-warna tersebut telah disenaraikan di bahagian sini yang mempunyai hashtag. Mari kita tambah coding ke dalam CSS. Dan kita simpan file tersebut mari kita tengok hasil dia refresh web page kita kita akan tempati simbol untuk dot hilang dan tulisan adalah diketengahkan oke okay. disebabkan padding disebabkan padding maka tulisan kita ditetapkankan 20 px di atas top oke okay, dan bottom 20 px manakala list style kita kita letak none maka bullet hilang oke okay, maka bullet hilang dan text color dia sepatutnya ialah warna putih Text color sepatutnya ialah warna putih Malahan kita dapat dia warna biru Kerana dia sudah di preset Nanti kita akan tukar ini jadi putih supaya dia nampak jelas Mari teruskan dengan tambahkan coding Simpan file tersebut Mari kita lihat apa yang berlaku Kita akan dapati senarai tersebut akan jadi satu baris disebabkan inline block kita set list tersebut jadi inline block tambah lagi coding seperti dalam muka surat 35 simpan file tersebut mari kita tengok hasil dia. kita akan dapati list tersebut telah bertukar ke warna putih disebabkan color untuk air reference ditukar kepada putih dan text decoration dia kita set kepada none tiada manakala di antara list pula kita set display dia dalam bentuk block inline block dan mempunyai padding antara setiap tulisan mari kita tambah lagi coding di bawah apa yang akan berlaku ialah hover nih, bertujuan untuk Apabila mouse letak di atas tulisan Contohnya Apabila kerja saya Mouse kerja saya letak di atas tulisan Dia tidak berubah warna Sekiranya saya mempunyai hover nih Dia akan tukar ke warna tersebut Mari kita cuba Simpan file tersebut refresh page tersebut kita akan dapati warna bertukar gelap putih kepada grey untuk setiap tulisan ini maka tujuan coding ini adalah untuk besetkan format-format untuk menu tersebut ataupun bagi menu tersebut dan semua coding dalam style sheet ni, jikalau anda perhatikan, kita ada dua sahaja: satu body, satu dot .nav. Dot .nav ni disebabkan kita yang define, kita yang define class ni sebagai .nav. Jikalau anda nak define nama yang .nav, selain daripada .nav, boleh juga tiada masalah. Anda boleh letak apa-apa perkataan di sini dan padankan dia dengan perkataan di dalam CSS ok tetapi pastikan di depan ada dot di depan ada dot sebab by default contohnya body tidak perlukan dot p tidak perlukan dot sebab ini adalah bahasa pengatur dalam HTML seterusnya so, kita akan cuba cuba pengaturan untuk move perkataan pindahkan perkataan home tersebut ke bahagian kiri skrin kita dan photo gallery about us contact di bahagian kanan skrin kita lepas tu kita masukkan satu banner satu gambar sebagai banner dalam patch ini balik kepada coding Tekan index.php file. Masukkan coding di bawah ul class. Ikut kepada muka surat 42. Coding div ini adalah coding container. Kita hasilkan satu container untuk perkataan home ni Dan namanya sebagai logo, class logo. Simpan file tersebut, sekiranya sudah siap coding, pastikan coding adalah betul, dan klik browser, coba run, refresh browser, ataupun refresh patch, kita akan dapati perkataan untuk home ini di tengah, tetap, tetap, tetap di tengah. Maka seterusnya apa yang kita akan buat ialah dalam CSS style ini, kita akan masukkan coding untuk logo. Sebab di sini style class kita adalah logo bernama logo. Maka tambahkan coding di bagian bawah. simpan fail tersebut dan balik ke browser mari kita lihat apakah hasil dia refresh browser kita akan dapati perkataan home telah berjaya dipindahkan ke bahagian kiri ke kiri pada rangkaian coding adalah seperti berikut float kita timbulkan perkataan tersebut sebagai float dan move ke bahagian kiri left left screen kita setkan padding untuk kontainer tersebut oke okay. left bagian leftnya adalah 25 px maka mempunyai jarak antara tulisan dengan kotak ialah 25 font size dia kita tukar kepada 16 oke okay. dan font weight dia kita letak bold tebalkan tulisan dia maka ia nampak lebih tebal daripada perkataan-perkataan yang lain seterusnya kita kena tukarkan text align bagi photo gallery about us dengan konteks di dalam CSS supaya perkataan-perkataan ini diletakkan di bahagian kiri screen balik ke coding balik ke coding cuba lihat bahagian .nav dan text align. By default, kita telah masukkan sebagai center. Jadi sekarang kita tukar kepada right. R I G H T. Simpan fail tersebut. Balik kepada web page. Refresh. Kita akan dapat lihat tulisan-tulisan telah berjaya dipindah ke bahagian kanan. Kanan screen tersebut. Tugas seterusnya ialah kita masukkan gambar satu banner yang panjang di bahagian bawah menu tersebut balik ke coding balik ke coding balik ke index.php lepas tu kita masukkan coding di bawah ul jangan lupa dalam body bahagian ini adalah bahagian navigation bar navigation bar bahagian atas di sini okay, menu bar ataupun navigation bar untuk memudahkan peringatan ataupun perbezaan antara bahagian coding kita boleh masukkan command contohnya ini ini adalah bahagian menu bar ataupun navigation bar. Coding yang berwarna hijau tidak akan dipaparkan dalam web page. Ia merupakan comment, comment untuk programmer supaya kita tahu bahagian ini hingga bahagian ini adalah untuk menu bar. Seterusnya kita masukkan coding seperti dalam muka surat 43. Okey, simpan fail tersebut. Carikan image banner yang sesuai. Saya telah masukkan satu file yang bernama hackathon.phd ke dalam folder image dalam craft guru ok maka balik ke coding saya kena masukkan perkataan hackathon.png simpan file tersebut balik kepada website kita refresh dia maka image telah berjaya dimasukkan dalam web page kita kita hasilkan satu container untuk memecahkan antara navigation menu kita dengan gambar dan kita namakan container kita sebagai banner, kita masukkan coding inline stylesheet kita set width 100% display adalah dalam bentuk block dan image kita, kita setkan nama sebagai header banner source dia maksudnya dimanakah image tersebut letak, dia dalam folder images File yalah, filenya ialah hackathon.png dan sama juga style adalah width 100% peratus. dan kita letak display dalam block kita boleh tukar width dia sekiranya perlu Contohnya, apakah yang akan berlaku sekiranya saya tukar width untuk image tersebut kepada 80%. Simpan file tersebut. Dan balik kepada webpage refresh. Kita akan dapati ruang putih ini bertambah. Ini adalah disebabkan saya set 80% untuk width Bukannya 100% peratus. Dan disebabkan display dalam blog Maka dalam website kita Kita mempunyai ruang antara Menu Bar di atas dengan gambar okay. Set balik 100% peratus Untuk width Supaya gambar tersebut ditunjukkan 100% peratus Okay, ini saja untuk unit 2